depo ya, depo ya, haha deh main apa pedang pedangan nggak mau bisa besar itu <SILENCIO> oh, awas ya, <descon poneanta> hmm. nah, Lihat sini, lihat sini. Yang nah gitaran. pedangnya dipakai gitaran ya, Pak? <tik> hmm. <tik> <São aulus> <tik> <tik> um, <tik> <tik> Di dulang oke, bulan, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, HP ini di oke, oke, HP ini lah HP-nya kata di si dalam, HP, aku di dalam HP. apa? Ya, ya, kata di dalam HP. sama satu burungnya banyak dok Apa? Apa itu kayak pacil itu? Apa itu? Enggak tahu. Ah, tak kira iwak itu. Aduh, tak kira iwak. Pacil koyo ini.